Full power and lift off. One lap through.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 cerita astronomi lainnya Roket SpaceX Falcon 9 meluncurkan 40 satelit untuk, untuk perusahaan Inggris OneWeb pada hari Kamis 9 Maret dan kembali ke bumi untuk mendarat dengan tepat. Falcon 9 dua tahap lepas landas dari stasiun angkatan luar angkasa dektanaveral di Florida. Tahap pertama roket kembali ke bumi sesuai jadwal, mendarat di landasan pendaratan setelah sekitar 7 menit dan 50 detik setelah peluncuran itu adalah peluncuran dan pendaratan ke-13 untuk booster khusus ini menurut deskripsi misi Space tahap atas roket sementara itu terus menuju ke orbit rendah bumi satelit OneWeb akan digunakan dalam batch kecil selama 37 menit dimulai sekitar 59 menit setelah lepas landas jika semua berjalan sesuai rencana. OneWeb sedang membangun konstelasi lebih dari 600 satelit di orbit rendah bumi yang akan memberikan layanan internet kepada pelanggan di seluruh dunia. Misi ini dikenal sebagai OneWeb 17 yang akan menambah jumlah satelit di jaringan ini menjadi 582 ungkap perwakilan perusahaan dalam diskusi misi ini. Kontrak peluncuran SpaceX sangat menarik mengingat perusahaan Elon Musk sedang membangun mega konstelasi broadband sendiri di orbit rendah bumi. Jaringan SpaceX yang disebut Starlink terdiri lebih dari 3.700 pesawat ruang angkasa operasional dan terus berkembang.